wah enak eh lor duh, ini jenengnya buah kelengkeng lor enak lor ayo siapa si ngarep merapat lor hmm, hmm. enak eh lor mis kaleng ngiler lor ya hmm hmm ini lor. bijinya sangat kecil dan apanya ini sangat tebal ini, ini yang manisnya sangat tebal, ini, mantap sekali lor. Oke-oke, lanjut lagi, lanjut, lanjut, habiskan tapi. Abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama pokok sekaya oke ya teman-teman apa kabar semuanya semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan amin oke ya teman-teman kali ini saya berada di belakang rumah ya teman-teman alias di tegalan teman-teman ini melihat tanaman buah kelengkeng ini ya teman-teman yang sudah saya bungkus dengan ini apa karung bawang ini ya dan ini buah kelengkengnya masih muda ini ya teman-teman tapi sudah manis dan kelawar kelawar ini sudah kalau sudah begini kelelawar sudah interaksi ini untuk memakannya nah bahaya ini kelelawar kepala hitam juga sudah mengintai ini teman-teman nah, ini buah kelengkeng ya teman-teman yang berada di belakang rumah saya ya. ini buah belimbing ini ya teman-teman karena tidak saya rawat, jadi sangat rimbun sekali ya. Tuh, ini rumah saya ya teman-teman, rumah di desa ini. Anak desa ya seperti ini tuh. Oke ya teman-teman, kita ke belakang. Di sini juga dan di belakang juga ada buah-buahan ya teman-teman. Uh, ada yang berbuah ini ini sudah lagunya untuk dibungkus dengan plastik ya teman-teman agar tidak di bentuk uh, atau disengat uh, dengan apa itu lalat buah uh, jadi tidak Saya ya, di tegalan ini. Ini saya menanam buah durian ya. Ini masih umur 2 tahun ini ya, teman-teman. Ini sudah mulai agak besar, mungkin dengan satu tahun lagi bisa berbuah. Ini teman-teman, dan ini jeruk Bali ini ya, teman-teman. Jeruk -teman. Bali yang sangat besar-besar ini karena ini masih mudah kan kelihatan masih kecil sekali ya teman-teman ini juga setelahnya. sangat lebat sekali ya teman. tanam biar bisa menikmati hasilnya nah, dan di sini lagi ada buah kelengkeng juga ya teman-teman itu masih berbunga itu yang di atas ya teman-teman nah, dan di sana juga ini buah kelengkengnya masih muda ya teman-teman saya bungkus dengan Karung bawang ya Dan ini Jambu kristal Ini ya Dan ini Dan ini ada buah pisang Ini ya teman-teman Ini kalau di Daerah saya sini Di Banyuwangi sini namanya Pisang hong ini pisang ambon besar ini ya teman-teman ada dua ada dua ini ini yang satunya sudah mulai dua ini dan sudah bisa untuk di Jepang ini ya teman-teman dan ini masih sudah ini masih menunggu beberapa bulan lagi untuk dipotong kalau ya. yang itu sudah bisa untuk dipotong Oke ya teman-teman kita lihat lagi nah ini tanaman jeruk lemon ini ya teman-teman ini jeruk lemonnya sudah berbuah ini ya teman ini jeruk lemon sangat cocok untuk minuman-minuman ini untuk minuman segar nah, ini untuk obat batuk juga bisa teman-teman ini ya lengkeng ini ya teman-teman dan nah ini sudah ada yang masak ini sudah ada yang matang nih aroma sangat nikmat sekali kita coba nah ini teman-teman sudah ada yang masak ini Masih kurang tua sedikit ya, teman, teman Masih kurang kuning, ini masih ada kehijau-hijaunya. Hijau Kalau sudah masak, terlihat sangat kuning sekali ya. teman hmm. isinya sangat kecil dan itu sangat tebal ya. Hmm. mantap mantap sikat saja ini sikat. Oke ya teman-teman sampai di sini saja video saya mungkin teman-teman yang punya tanah kosong di belakang rumah bisa untuk ditamai buah-buahannya Oke terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh